Baiklah sahabat, setelah dimanapun kalian berada untuk mengawali perjuangan kita di siang hari ini Ada info penting nih untuk kita semua persahabat ya Bahwa malam hari ini adalah acara Info Infotainment Award 2021 Yuk mudah-mudahan tentunya kita semakin kopak untuk mendoakan dedek dan kakak Bilar Semoga dedek dan kakak Bilar ini mendapatkan penghargaan di acara Info Infotainment Award 2021 Yang akan tayang Malam hari ini di SCTV, para sahabat ya, kita dukung doakan yang terbaik untuk idola kesayangan kita. Dan ke kabar berikutnya juga, para sahabat ya, ini kita diingat kembali nih, oleh si cantik dari oleh si ya, oh, jangan sampai lupa, besok Dede akan tampil di acara Tokopedia. Kita lihat para sahabat di kalimat caption yang diunggah oleh Tokopedia. Siapa sih yang gak kangen cengkokannya Lesti, yuk tanya nyanyi dangdut bareng Lesti dua hari lagi hanya di waktu Indonesia Belanja Spesial Halo Dangdut Catat waktunya, hari Sabtu, tanggal 25 September 2021 jam 19.30 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat Di Indosiar, RCTI dan Tokopedia Play Wah, tentunya Dedek Lesti akan tampil besok malam di acara Tokopedia. Persahabat, ya, yuk kita dukung! Support terus untuk Dedek Lesti. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan tentunya kebahagiaan. Dan kita lihat di postingan tersebut, banyak sekali komentar, banyak sekali respon yang sangat positif dari para fans yakni dari akun Instagram Mardiana Lestari mengatakan Bumil katanya tuh <laughs> Bumil kita mudah-mudahan selalu sehat dan debaiknya juga sehat dan kita makin gak sabar menantikan Leslar Junior ya. yuk kita dukung doakan yang terbaik untuk dedek dan kakak Bilar untuk kabar berikutnya juga prasahabat ya... Kita lihat juga nih ada mama special cute banget ya... Ini momen ketika mereka mau live ya... <gif> ini live mereka diganggu oleh kecohan Dan kita lihat di sini Kakak Bilar ini sangat sayang banget ya... Sama istri tercintanya sampai digendong tuh... Aduh gemoy banget ya... Mudah-mudahan bahagia selalu... Untuk idola kita ini... Dan dalam postingan tersebut... di sini kita lihat... Salvo sama... Bang Lintar yang hanya bisa menyaksikan Dengan real Persahabat ya di depan mata Di hadapannya Kegyutan, keromantisan dari pasangan Suami istri ini persahabat ya, Yuk mudah-mudahan Kita tetap kompak dan solid Mendoakan yang terbaik untuk Dede Elasti Dan kakak Rizky Bilar dalam postingan tersebut juga Diunggah oleh akun Instagram Sabrutaingan selar Kalimat komentar juga banyak diberikan Dari fans sejati Yakni dari akun Praditaan sekalian 94 Andai suami gua kayak gini Boro-boro digendong digandeng aja Jarang-jarang Sabar ya bun Malah curhat nih ya Dan kita lihat juga komentar lain diberikan Dari akun Instagram Reni Merlena mengatakan Apakah suamiku tidak romantis Ya lo nggak disuruh nggak peka dia Duh ini juga nih Ini curhat ibu-ibu ya <laughs> Luar biasa memang Luar biasa juga persahabat ya, kita patut bangga Mudah-mudahan kita tetap kompak Untuk selalu mensupport idola kita Leslie dan Rizky Bilar Untuk kabar berikutnya juga Ada kabar terbaru ya Yang diunggah di ig nya Papa Daniel Yang baru saja mengunggah sebuah Postingan, Masya Allah banget ya Ada kiriman tumpeng nih Dari fans sejati Leslar Lovers Purwakarta Ini memperingati hari Monseri Leslar yang ke-14 bulan ya Masya Allah banget dukungan semakin banyak Mudah-mudahan selalu banyak doa yang terbaik diberikan dari orang-orang yang baik juga Amin Dan kita lihat juga langsung diterima oleh Papa Daniel ya Di Jumat yang berkah ini Mudah-mudahan semuanya barokah Amin Dan kita lihat persahabat ya Papa dari fokus banget ya Lagi liatin kiriman dari fans Sejatila lah. Untuk memperingati hari monseri ke-14 untuk kelas lar. Wow, luar biasa! Kita masih menunggu cidukan vitamin baru nih dari Dede dan Kakak. Bilar tetap stay tune dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru selanjutnya. Ini dulu informasi di siang hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, Bang. mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.